Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Vlog Afika Lateka di Video vlog kali ini Afika mau Cerita tentang masa kecil Afika Waktu masih TK. Nanti kalian eh, eh, Udah nonton kan Video sebelumnya Afika waktu Ceritain masa Masa kecil, kecil. Afika yang 4.1 ini dia itu. Oke, okay, jadi <klihat> Eh, tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Soalnya subscribe itu gratis loh, teman-teman. Oke okay. nah guys, suasana di video Afrika ini berisik, soalnya rumah Afrika kan dekat jalan trans. Oke, okay. oke okay, jadi lanjut Afrika waktu masih TK itu sering banget dikasih hadiah sama bu guru sama mama Afrika juga. Vika pernah dapat uh, apa namanya penghargaan ah, iya. penghargaan sama piala <tuk> waktu ikut lom itu pas waktu ikut <tuk> ikut lomba yang menggambar ya mewarnai guys yang mewarnai sama menggamba. <tuk> menggambar batuk guys maaf ya guys aku batuk batuk <tuk> oke jadi Afika juga masih kecil nggak malu-malu saat ikut lomba senam itu karena waktu kecil itu kan Afika belum tahu apa-apa jadi nggak malu-malu gitu kayak pokoknya lah gitulah nah pas udah besar ini udah malu-malu sama orang gimana sih Afika ini sampai di sini dulu Sampai habis dan tidak di skip-skip Dada teman-teman Muah